Kenapa? Itu loh, Kak Dita itu loh Ngapain sih duduk-duduk bengong gitu? Yuk samperin yuk Oke, okay, ayo, ayo ayo ayo Eh kak, apa sih kak? Kamu kok bengong aja? Makin apa sih? Iya kak Gita, tapi kenapa laper? Makan aja lop, beras Minta Kak Eri Aduh dong, rada kamu kayak tepasan Lah kenapa Kak Dita, kok dulu duduk sendirian gini? Ya Kak Dita, kalau Kak Dita sedih, aku tuh juga ikut sedih gitu Aku ini lagi mikirin nasibku ke depan lu gimana Lihat orang-orang kok hidupnya enak banget Kerjaannya nyaman Punya rumah Punya mobil Gak punya utang. Ngaku nah, Kerjaan gini-gini aja udah bertahun-tahun Rumah juga masih ikut orang tua Gaji abis buat bayar cicilan Waduh Kapan bisa hidup enak kayak mereka? Aduh Maksudnya Kak Dita itu sama kayak enak Hei kalian semua cari lingkungan cakiku yang namanya ureap Uri. yuk roda tahu nggak roda? Ga. Roda itu berputar ada di atas. atas ada di bawah itu nah setiap posisi itu, itu ada ujian, ujian ini dewe dewe, dewe. lah ujianiku ujian bukti bukti allah saya kau allah dewe Terus soalnya, soalnya, sabar oke? Nah, itu kita, apa namanya Ibu -ibu, Sawak -sawak. Ada yang orang kelihatannya di luar bahagia, Ibu -ibu itu tuh dia tidak punya masalah. Nah, nah makanya itu kita harus sering bersyukur sama Allah dan di luar sana masih banyak orang-orang itu di, di bawah masih banyak di bawah, bawah kayak ketuk. ketuk. kita banyak sampai mana semangatnya juga nggak ada makanya kita bersyukur hmm, ya itu kak Dita sudah eh? jangan sedih lagi semangat kalau kak Dita butuh apa-apa ada Mbak Emmy yang mengint bisa bantu kakak nanti. Oke okay, oke okay, oke. Okay. makasih nah, sarannya ya teman-teman ya. Balik yuk daripada ada bubus tahu sendiri tentang ngomelnya panjang jangan berujung. Okay? Iya kayak cita-citaku kali minggu berujung. Halu ah, aja kamu itu. <tuk> <tuk> Tontari kelepasan. Ah. Aduh, Bohnya busuk banget sih. Tahu makan apa sih kamu tadi ton? Gak mau ton. <tuk> <tuk> aku lebih makan sambal pete. <tuk> eh pada ngapain kalian di sini udah jam kerja nih mau aja di potong ya, ya. aduh punya karyawan aneh semua bau apa nih busuk lek pindah <tuh> iya aku mau langsung ke baritani nih eh em, hmm, lalai kamu ini lo gimana kado ingat ya, kalau butuh apa apa ada mbak em Bang, Bang. Oh, my gosh.